Masuk Terima kasih buat semua-semuanya Terima kasih juga buat keluarga besar Bapak Sebulbet Dengan berakhirnya satu tembang tadi Untuk sudah tugas kami memberikan hiburan buat keluarga besar Bapak Sebulbet dan juga mohon maaf apabila tampilan kami baik dari awal hingga akhir acara. Kurang berkenan, kurang memuaskan anda-anda semua. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. InsyaAllah lain waktu dan juga kesempatan kita jumpa kembali. Ditutup bila itofiq walidaya. Wa'alaikumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.